Ini dapurnya, guys. Mantap sekali di belakangnya. Nah, ini suasana di belakang. Asik banget buat tempat nongkrong ya. Loh. Di belakang kayak gini nih asik banget nih. Nah, ini kawan-kawan udah -kawan mulai bekerja ini. Nah, ini ini ini ini yang paling menarik di sini. Ada Spiderman man merongos, guys. Wah, ini juga dijual jual loh ini. Kalau kalian mau beli boleh nih spider-man ini halo, selamat pagi akhirnya kita ketemu lagi sekarang kita ada di Tobong Gamping nah, Tobong Gamping ini tempat makan yang asik jadi di belakang itu viewnya nya mantap dan makanannya, kita bisa makanan rame-rame pakai daun pisang, nah ini tempatnya, guys asik ya? tobong, gamping, nah, ini dia view depan sawah belakang, pegunungan ayo kita jalan-jalan masuk ke dalam, yuk tempatnya asik toh kita masuk langsung disambut sama bapaknya ini Halo Bapak. Wah, ini dia ngerokok terus ya bapaknya ini. Nih, lintingannya. Mantap sekali. Nah, di dalam sini nih komplit. Jadi ada kursi-kursi gini buat tempat makannya. Tapi ada suatu halnya spesial di sini, guys. Jadi di sini tempat pameran lukisan. Ada lukisan-lukisan bikinan Orang-orang terkenal di Jogja Yang harganya ini nggak murah guys Sampai jutaan ya kan Tapi kita memang menghargai Seni ya beginilah seni Seni itu harganya Tidak bisa di uh, Nilai Ini pun jual loh Patung-patung keren gini Hmm uh nah ini seni-seni semua ini ini dijual semua nih guys keren ya nanti kita bakal terbangin micin dari luar sana sampai ke dalam nah, mantap sekali Nah ini jarak-jaraknya nih wah lihat pemandangan di belakangnya guys Sus, mantap keren nah, itu di atas sana Heha sky view guys nggak percaya Kita lihat ya Tuh, lihat tuh Kita besarin ya Tuh balonnya Heha kan Balonnya Heha tuh nah, tuh Wah, balonnya Heha Itu Heha Heha sky view. Kelihatan dari sini Ada di belakang Ah. Eh, ah, betul, gimana pemandangannya asik toh? Jadi dari depan sampai belakang tuh memang tempatnya seru. Di depan seru kita lihat sawah, di tengah kita melihat lukisan-lukisan yang keren-keren, di belakang pemandangannya wuh mantap banget. Nih, belakang, eh itu loh, kita benar-benar makan sambil lihat pegunungan bahkan ya tadi kelihatan dari sini ya nanti sebentar lagi kita bakal terbangin mikrodrone kita dari depan sampai belakang kita ambil view yang terbaik gimana nanti oke okay, oke, okay. kita sekarang mau nerbangin wejinnya teman-teman ini sudah hidup ya ini sudah hidup juga oke, okay, sekarang kita siap terbangkan ya kita dari sana masuk ke sini terus ke belakang haleluya, haleluya, lancar oke email ya yep. yap yep. ikan apa ini namanya ikan Tomiam ada setup jambu ini namanya hmm. menu nasi berkatnya Oh jadi ini nasi kembulan ada terong ada tahu. ayam tahu, tahu tempe nasinya nasi urap ini urat, urat. Juta, urap, uh, boleh, boleh, urap, boleh. wah, Jadi, ini nanti semua makanannya ditaruh Soto di sini. Ini kita syuting makanannya, guys. Nah, ini dia oh, nasi berkatnya, Tegi godong jati. Oh, ini minumnya ya Mantan. mas ya? ya ini jamu, uh, tapi itu sudah bikin hidira, ya. Lapar. Nah, ya, ya. Nah, nasi ini sudah yang masih rontok, ini makannya di atas pohon pisang oke okay. kita akan menerbangkan lagi di sesi kedua nanti ini dari dalam, dari depan aja terus masuk, muter-muter situ karena tadi ada aku sekarang kita pindah tempat di sini langsung nanti shoot mereka makan di sana oke, 1, 2, 3 oke, kita dari jalur ya menerkam ya, ketip-ketip yep. ya ya yep. Aduh Oh ya, Nah, jauh hmm. sekali. Kita lancar. GoPro, stop recording. Pemandangannya indah banget dari sana ya. Uh oh, apa itu Mbak? Oh paling jago. Wah, ada gadu-gadu dari Mbak ya, terima kasih. Oh, oh. Wah kita dikasih gadu-gadu nih. Eh? Oh oh, weh ini gadu-gadu spesial di Parung. Tobong gamping Wah, kita bisa menikmati alam sambil makan gado-gado dari Tobong gamping Wih. Gado-gadonya nikmat. Halo guys, kalian mau tak kenalin sama temenku baruku di sini. Nah, ini temen baruku namanya Spider B. Ya. Kenapa B? Karena Mukanya Jawa banget, jadi Spider Bee ah, Spider-Man Jawa itu doyan banget makan ceker ayam. Wah, jadi ceker ayam tuh makanan favoritnya. ah ini ini kayaknya menu, menunya ada telur, ada ceker ayam. Menu gudeg, jadi dia suka makan gudeg. Jangan capek-capek ya, bro. Kalau sudah capek, istirahat ya. Nah.